Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Burik Patiga. Di video kali ini saya akan mancing lagi. Nah. Lihat guys, ini spotnya ya. Oke, kita akan mancing ikan cana atau yang disebut bocua nama gaunya. Ini ini tracknya guys. Tuh. ini kita akan mancing di persawahan. Ini di sini tempatnya masih banyak ikan cananya karena masih real. Ini spotnya guys. Lihat, uh, cantik ini pemandangannya. Dan saya bersama rekan saya. Uh, hati guys, jalannya licin umpan kali ini kita menggunakan cacing Oke, ada cacing yang agak gede dan cacing jantung pisang nah kita menggunakan mata kail yang nomor 2 ini ya guys biar enggak terlalu kegedean dan kita akan pelihara dimana ikan cananya nah, dan saya menggunakan tali segini aja enggak terlalu, terlalu banyak kita, misalnya, mancing di persawahan, bukan di sungai. Oke, okay, kita lanjut. menuju, Pas lagi guys, kita panjangin. Menarik ya, dia banyak anakannya guys banyak anakan anakannya sangat banyak guys kita cari induknya Saya cariin dukun uh, uh. Oke. Okay. Hey vandot U Kita kasih daunan loh, dua orang, -orang Oke okay guys, kita lanjut pasang umpan lagi guys. Ya sobat, kita pasang lagi umpannya. jadi Biasa kita menggunakan, jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang akan mocel tadi kayak tadi nah segini aja cukup. Yep, I'm good. kita goyang-goyang, ikan kena mau makan dan terpancing juga, karena ikan gabus ini yang sangat ganas, sehingga dia mengalami pergerakan. Oke guys, mantap. Bu, uh, langsung masuk. <gih> Oke okay, guys langsung masuk kita dapat dua Nih kail terlalu gede guys jadi mudah lepas jadinya Oke kita lanjut lagi jangan pantang menyerah kita pasang dulu umpan nice ayo lanjut ya ayo. ayo lanjut Oke mungkin video saya sampai sini aja dikarenakan sudah sore juga. Ini saya lokasinya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah nonton video saya ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan buat kalian yang selalu nonton video saya ini dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan.